Mendengar kata diabetes sepertinya sudah tidak asing lagi, penyakit kronis ini diketahui belum memiliki obatnya. Ternyata, selama ini kebanyakan penderita diabetes salah memilih pengobatan. Percuma terus-menerus berusaha menurunkan gula darah Anda. Yang perlu diperbaiki adalah pankreas Anda. Otomatis, gula darah Anda akan kembali normal. Pasti Anda pernah mendengar dokter atau sumber lainnya bahwa penderita diabetes disebabkan oleh pankreas rusak atau bermasalah. Menurut penelitian, diabetes adalah gangguan metabolisme yang ditandai oleh kenaikan gula darah dikarenakan oleh sel-sel beta pankreas rusak di mana pankreas penderita diabetes tidak bisa memproduksi insulin atau insulin yang diproduksi tidak cukup. Inilah mengapa penderita diabetes membutuhkan suntikan insulin ataupun obat-obatan yang mengandung insulin. Penyebab diabetes kedua adalah sel reseptor yang tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan reseptor memegang tugas penting yaitu menerima insulin yang dihasilkan pankreas untuk merubah glukosa menjadi energi. Namun, jika sel reseptor bermasalah, glukosa akan larut dalam darah dan menyebabkan gula darah naik drastis jika dibiarkan begitu saja maka kondisi ini akan menimbulkan komplikasi penyakit seperti serangan jantung, stroke, gangguan reproduksi dan komplikasi lainnya apalagi jika orang tua anda memiliki riwayat diabetes anda pun memiliki risiko 60% diabetes di kemudian hari kesimpulannya semua penderita diabetes hanya disebabkan oleh dua hal, yaitu pankreas yang bermasalah atau sel reseptor yang bermasalah. Artinya, yang perlu diperbaiki adalah pankreas dan sel reseptornya agar gula darah tetap normal. Anehnya, kebanyakan penderita diabetes mengonsumsi obat penurun gula darah atau suntik insulin. Sampai kapan? Anda mau meminum obat-obatan kimia atau menyuntik insulin terus-terusan hanya untuk menurunkan gula darah sementara. Yang ada, ginjal Anda rusak karena banyak zat kimia yang menumpuk di ginjal. Nah, tambah lagi masalah baru. Tapi buat kamu yang sudah tahu tentang air alkali hidrogen, kamu tidak perlu khawatir kenapa kita menggunakan air hidrogen pertama karena tidak hanya didukung sekedar testimoni ribuan testimoni tapi merupakan satu-satunya air kesehatan yang didukung oleh ratusan jurnal kedokteran lebih dari 1000 artikel ini ya pada lebih dari 170 penyakit dikatakan bisa dibantu dengan air hidrogen ini botol hidrogen prefinity dapat mengubah air biasa menjadi air alkali kaya hidrogen melalui proses ionisasi manfaatnya untuk terapi gula darah tinggi yang mudah diterapkan dan efektif mencegah dan mengobati diabetes cara kerja botol trifinity ada tiga tahap yaitu menetralkan tubuh yang asam menjadi normal dengan kandungan alkali meregenerasi dan memperbaiki sel-sel tubuh dengan kandungan hidrogen karena sel tubuh penderita diabetes cenderung lemah dan tidak bekerja dengan baik, maka molekul hidrogen penting untuk regenerasi sel reseptor dan pankreas, kemudian mengubah partikel air biasa menjadi partikel paling kecil dengan mikrofaater, sehingga mudah terserap ke dalam tubuh untuk membawa plak bekas endapan gula dalam darah dan racun, lalu dibuang melalui urin dan feses. Artinya urin semakin deras dan BAB lebih lancar akan membantu melancarkan plak di pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lancar. Tiga tahap di atas saling melengkapi dan tidak akan efektif jika salah satunya dikurangi. Tubuh penderita diabetes cenderung asam dan perlu dinetralisir dengan air alkali. Jika lingkungan tubuh sudah netral, molekul hidrogen bisa regenerasi sel reseptor dan pankreas yang lemah, supaya sensitif kembali. Tubuh penderita diabetes cenderung komplikasi dan memerlukan bantuan mikroklaster untuk mencegah kerusakan sel menyebar. Selain itu, mikroklaster juga dibutuhkan untuk membuang plak timbunan gula dalam darah agar peredaran darah lancar dan proses perbaikan sel reseptor dan pankreas dapat bekerja dengan maksimal. Bila sel reseptor dan pankreas sudah sensitif terhadap insulin, maka gula darah Anda secara otomatis turun dan Anda bisa melepas ketergantungan obat-obatan Untungnya, selain membantu penderita diabetes air kaya hidrogen secara bertahap memperbaiki parameter kesehatan lain seperti tekanan darah, kolesterol, fungsi liver, ginjal, dan masih banyak lagi Juga ideal untuk program pencegahan jangka panjang karena kepatuhan minum air yang tinggi dan aman untuk segala usia dalam segala kondisi gangguan organ. Saya Irmawati umur 48 tahun, penderita diabetes keturunan selama empat tahun. Gula darah saya dari 500 sampai tiga ratusan sekarang setelah minum botol klippiniti secara rutin selama 8 bulan gula darah saya turun menjadi 125 Apa minum obat hanya minum air ini aja sama jaga pola makan sekarang saya lebih sehat tidur saya nyenyak dulu sering bangun malam buat buang air kecil sekarang BAB saya lancar dulu seminggu sekali baru BAB dulu saya kira diabetes keturunan ini harus minum obat terus ternyata setelah saya konsumsi minum air ini saya tidak tergantung obat lagi jadi botol ini sangat membantu buat kesembuhan saya terima kasih freefinity mengalami banyak perubahan ibu saya jadi tidurnya terkontrol gula darahnya juga apa semakin hari semakin baik, terakhir kali kami memeriksa keluar darahnya 330 dan benjolan di kakinya juga Alhamdulillah semakin berkurang terakhir kali saya lihat ibu saya ini uh, kulitnya yang mengelupas lama-kelamaan uh, dia menumbuh kulit baru lagi dan terlihat uh, manfaat Refinity semakin Jelas. Menjat saya pakai botol BTNT. Saya ambra membaik gula saya juga dan tensi saya tadinya lebih tinggi tapi ambra sekarang mulai membaik.